orang nak masih kawin atau ronde, terutama mertua. Mertua semua maksudnya. Itu kan ronde, ya ronde. ronde itu sudah ronde tau tahu kawin. Karena perawan itu tidak ronde. Tapi Nabi itu iso ilmiah. Karena Nabi ilmiah itu tidak ada sumber. Seperti pakar, kelasnya, koyo ilmu tukang. Kaya. Nabi itu tidak di atas itu. Makanya Nabi ketika Jabir cerita, Ya Rasulullah saya sudah nikah. Jabir bin Abdullah. Bikron Amsaiban ya Jabir, Umar Abi Urondo tak rawan. Jabir Jabir, Rondo Rondo ya Rasul. Saya tidak bisa Jabir ketemu ketemuan pasar pastar terus rapih. juga kangkang kalau cerabai Umar Abi atau Urodo. Pamitnya Nabi terlambat, makanya Nabi ketikan awli balik bisa itu kan Om. Kalau aja terus Nabi ketikan gini, Da'i Umar Rondo. Halal Bikron ya Jabir, ibu lain buka, waktu tapi gue perawan, nah, gue satu lah, dan pono ya, satu. Gue perawan, jatuh tuku bakso, gue seneng. Saya nak nodoh jatuh ke rumah. Jadi nanti pertama emang abang beli. Jadi perawan, wah, yulah, terpelajar lah. Ini tidak tuku bakso, itu. Tidak jatuh ke laut, seneng, lu juga lewat. Seringnya perawan. Tuh, kok orang cilok itu seneng. Perak, birode, jatuh ke panoramanya indah. Indah banget Tapi, tapi nabi ku orang ulama. Jadi nabi ku orang narasumber, nabi ku orang ngarang ngejikan elek. Gua sama rodo gini-gini orang mau ngejikan. Itu prawan perawan nabi. Perawan Ardobil Yatir. Bahim lahya Ardobil Yatir. Maka prawan ku Ridho nak jika idik. Tapi nabi ku orang narasumber putus mulitik. blablabla blah rodo ku. Lahu apa yang terus doleh dari sini gue baca nih mulane ada yang mau diulama waras susah biar coraku ya udah dia mau sebagian ah, <tutuk> <tutuk> tapi toto bongtol lestan dia mau waduh nabi terjaga tapi tetap ilmiah ibadah nabi tetap ilmiah artinya nabi memperingatkan trani rodo berarti tetap dilihat no umat umatnya dilihat nojo nak perawan dia gue ardo dilihat siru hati di soleh alaih kabir biki fainahu anto ku akwan waduh bil ya, gue ridon aja masalahnya bujung tahun bang terus gak perawan. Ardo bil, ya itu karena, masing terus kok. Ya pertama Saya orang loh, saya gak gue status, saya orang, berarti orang Ardo. Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, ulama